Oke, okay, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, 3, dan 4 Jadi bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, 3, dan 4 Kalian wajib untuk menonton episode 1, 2, 3, dan 4 Agar apa? Agar tahu ceritanya seperti apa Dan bagi kalian yang sudah menonton episode 1, 2, 3, dan 4 Yuk kita langsung saja ke dalam episode kelima ini Usah kebanyakan basa basi atau berbincang-bincang segar Kita langsung saja ke dalam episode kelimanya Let's go <tuh> Aduh, aduh, aduh, udah jam berapa ini? Wah, udah jam 8 nih, waduh Si Kelly udah bangun belum ya? Waduh, kayaknya sih dia belum bangun nih. Waduh, nanti kesiangan lagi. Yah, ya udah deh, aku langsung saja ke atas mau bangunin dia ya kan. Aku pakai ketiduran lagi di dapur ya kan. Aduh, aduh, Ngejelas jelas, nggak jelas. Udah, kita langsung aja naik ke atas. Let's go. No kan belum bangun. Aduh, aduh, aku bangunin dulu deh. Hey, hey. Bangun, bangun, bangun! Hei, bangun! Tahu dua, tiga, bangun, bangun! Aduh, aduh, aduh, ada apa sih? Ribut-ribut lu kan? Kemarin aku udah bilang kita ke dokter gitu. Oh, gitu ya? Sekarang emang udah jam berapa? Sekarang udah jam 8 Oh! Kita langsung aja sekolah, gak usah mandi Iya memang gak usah mandi gitu Udah kita langsung sekolah aja Oke oke, kan kemarin kamu udah bilang ya tempat dokternya itu ganti ya Iya, dokternya yang deket-deket aja Udah deket, be. rumah sakitnya gede lagi Warna kuning, dua Uang memang bener Bener, gede Gak kayak yang kemarin, kecil Tapi gak masalah, mau kecil mau gede yang penting ajib. Oke, okay, oke. Okay. Nah, udah, kita langsung saja ke sana. Oke, okay, let's go. Tuh rumah sakitnya tuh. Oh, itu rumah sakitnya. Iya, emang mau yang mana? Widuh besar banget ya. Udah besar, dekat lagi dari rumah. Ya memang dekat. Kenapa dari kemarin gak yang ini aja? Loh, kata orang-orang dokternya bagusan yang sono gitu makanya aku kesana Eh ternyata enggak bagus-bagus amat oke begitu udah kita mau langsung masuk aja nih Iya kita langsung masuk aja ngapain kita di luar ya kan nggak ada kerjaan ya juga sih udah kita langsung masuk aja let's go Oke okay. Nah, kita udah nyampe dalam nih, tapi dokternya kemana ya? Kok enggak ada? Iya, benar, dokternya kemana ini? Waduh, jangan-jangan kita ditipu. Eh, ah. ditipu? Enggak bakal kita ditipu. Ada-ada aja. Eh, selamat pagi semuanya. Eh, itu suara siapa? Itu iya, itu suara siapa? Ini aku, dokter. Ah, dokter mana? Dokternya kok enggak nongol? Ini aku, ada di layar. Di layar mana? Ih, di belakang loh. Itu dokternya, eh, kok dokternya di layar sih? Kenapa nggak di sini? Lu ini tuh terbaru gitu. Masih kamu nggak tahu? Ah, nggak tahu gimana maksudnya gimana dokter coba jelasin dokter jadi gini zaman sekarang itu dokternya tuh lewat online Wah yang bener masa dokter bisa online bisa pokoknya enggak cek-cek dari real gitu dari layar cek-ceknya ah ceknya nggak clear nggak jelas nih berarti Iya berarti nggak jelas loh kamu nggak tahu Ini zaman sekarang gitu ah nggak jelas Yaudah kalau kamu mau membuktikan Ya udah, itu tuh siapa itu? Yang cewek itu. Oh, ini istriku ini. Ya udah, suruh tidur aja. Tidur sini nih. Iya, nanti biar ku cek-cek. Oh, ya udah, ya udah. Kamu tidur sana. Oke, oke, aku tidur ya. Iya, iya, bunuh. Nih udah tidur nih. Tuh udah tidur tuh, Dokter. Oke ya, aku bakal cek-cek dulu. Ini tuh cek secara online gitu, zaman sekarang gitu. nggak kayak zaman dulu.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 X, Y, Z, udah dokter, udah dokter, udah dokter, dokter. Halo dokter, aduh, aduh, sorry, sorry, sorry. Jaringannya error, ah, dokter nih, gimana sih? Udah, tapi dokter, udah, udah, udah, udah. Terus hasilnya gimana, dokter? Oh, aduh, sorry banget ya, hasilnya tuh negatif, ah, hasilnya negatif. Wah yang bener dokter, jangan main-main dokter Aku udah dua kali lo ke dokter Tapi kenapa hasilnya negatif gitu Loh, manusianya tahu Tanyain aja ke istrinya Loh, kan dokter nih profesional gitu Eh, nggak jelas kamu Ya dokter, ya dokter Tapi dokter nggak bisa meramal Ah gimana sih? Katanya online terbaru gitu zaman sekarang Masa nggak tahu? Ya jangan maksa dong ya udah kalau misalkan negatif terus harus gimana nih ya dokter harus kasih solusi dong dokter gimana sih dokter nih ah nggak jelas nih oh kalau misalkan kamu mau minta solusi aku ada solusinya apa tuh dokter solusinya jadi gini kamu kan ini nggak hamil ya iya dokter pengen banget gitu dokter jadi gini kamu tuh harus olahraga terus harus makan kan sayuran pokoknya makan yang sehat-sehat gitu coba aja dulu yang bener dokter bener suka tidak percaya sih Iya nih gimana sih masa dia nggak percaya dokter ya kan dokter profesional gitu Iya gimana sih Oh kalau misalkan seperti itu, udah deh. Terima kasih ya, dokter. Ya, atas solusinya, ya iya, iya, iya. Semoga sukses ya, ya dokter. Aku pamit dulu ya, dokter. Ya, terima kasih loh, dokter. Ya, atas bantuannya. Ya, dokter, terima kasih atas bantuannya. Oke, siap. Nanti di jalan ya. Oke, okay. ya udah. Aku bakal coba untuk makan sayuran. Habis itu olahraga. Kalau misalkan gak hamil juga, ya udah deh. Aku pasrah lah. Oke, okay, oke. Okay. Sebelum kamu makan sayuran dan olahraga, kita naik ke atas dulu yuk. mau ngapain ke atas? Ya seperti kemarin gitu. Oh, ayo ayolah, gaskan lah, Gaskin lah. lah. Kalau misalkan nggak jadi juga, Nurade, aku pasrah gitu. Ya jangan pasrah juga kali. Ya mau gimana gitu? Udah, kita sekui ke atas. Oke oke. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan ngomong lah ya. Kita langsung sekui aja lah ya kan kamu udah tahu kan? Iya aku udah tahu. Ya udah dong, coba praktekan. Oke oke, ini udah tidur nih. Oke ya, kita langsung saja coba ya. Oke oke, silakan silakan. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Per oke udah udah udah udah, udah lima jam nih. Hah? Lima jam? Kayak kemarin dong lima jam. Yo iya, tapi nggak kerasa kan? Iya. Bingung ya, kenapa nggak kerasa gitu Ya, emang seperti itu gitu Yaudah, aku mau olahraga dulu ya di bawah ya Abis olahraga, aku langsung makan-makan sayuran gitu Biar sehat, dan biar jadi gitu Nanti abis itu, besok kita cek lagi Oke, siap udah aku olahraga, kamu mau ikut nggak? ayo ah, ayolah, aku mau ikut Oke, okay, oke, okay, ayo-ayo, buru-buru-buru Oke, okay, kamu olahraga, aku yang ngitungin ya Oke, okay, siap Oke okay sekarang kamu loncat berdiri oke oke oke ayo buru hitungin oke satu dua tiga empat lima enam tujuh Lapan kenapa harus pakai gitu sih kayak orang bengek oh nggak masalah dong jangan gak bagus oh ya udah nggak pakai <tuk> ya iya sih gimana sih udah sekarang kamu jongkok oke oke oke satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan beh udah, udah olahraganya Udah, sekarang kamu makan sayuran Oke, oke, wah, gak kerasa ya olahraganya nih sangat mengasihkan Ya, memang mengasihkan Udah, sekarang kamu makan, makan, makan Oke, oke Ini kita udah coba 10 hari dan udah mengecek ke dokter berkali-kali, tapi kenapa kamu nasi negatif ya? Iya aku pun nggak tahu gitu. Kamu nggak marah kan? Enggak, nggak marah. Emang buat apa gitu marah? Aduh, takutnya aku mengecewakan kamu. Enggak, enggak kok. Santai aja, santai. Aduh, aku jadi sedih. Jangan sedih, jangan sedih. Kita coba lagi aja yuk. Ah, nggak deh, aku udah putus asa. Jangan putus asa. Eh, hey, jangan. udah aku naik aja ke atas. Eh. Jangan ya, elah, dia sedih lagi. Udah deh, biarin aja dia sedih deh. Aku tidur aja di sini, biarkan dia sendiri dulu merefleksikan diri. Udah, aku tidur di bawah aja deh sendiri. Oke. Okay. <tik>